Halo apa kabar teman-teman balik lagi di channel cara kita.id bersama Bang Dani oke okay? Nah jadi pada video kali ini seperti biasa ya saya akan share tutorial bagaimana cara untuk menambahkan RAM di HP Samsung ya teman-teman tanpa menggunakan aplikasi tambahan Nah akan tetapi di sini harus teman-teman ingat ya nggak semua fitur ada di HP Samsung. Jadi hanya HP Samsung-Samsung tertentu yang bisa menggunakan cara ini atau tutorial ini. Nah, jadi buat kalian yang udah penasaran gimana caranya untuk menambahkan RAM di HP Samsung kita ini tanpa menggunakan aplikasi tambahan, yuk langsung aja kita simak video tutorialnya. Oke, kita lanjutkan ya. Langkah pertama, kita coba cek langkah untuk mengetahui apakah HP kalian itu support atau tidak, atau fiturnya ini ada atau tidak di HP Samsung kalian. Langsung aja masuk ke setting atau pengaturan. Setelah masuk ke pengaturan di sini, teman-teman cari aja yaitu perawatan perangkat dan baterai. Kemudian klik di bagian memori di sini, di bagian bawah ini ya. Nah setelah itu, di sini teman-teman tunggu sebentar prosesnya. Lalu teman-teman, di sini yang paling bawah ini ada yang namanya RAM Plus atau RAM Plus. Oke, kalian klik aja RAM Plus-nya. Setelah itu, teman-teman, di sini bisa menambahkan RAM dengan kapasitas HP kalian. Nah, di sini akan sedikit saya jelaskan ya, teman-teman. Biasanya HP seperti ini, seperti contoh punya saya ini ya. Ini adalah HP Samsung Galaxy A51. Nah, biasanya RAM HP-nya itu memang dari settingan pabriknya, tulisannya 6GB ya, teman-teman. Tapi di HP ini, dari pabrikannya yang diaktifkan hanya 4GB aja. Jadi, bisa dibilang ya, kalau semisal kalian download game yang berat atau menjalankan aplikasi banyak, HP kalian itu walaupun RAM-nya 6GB nantinya akan terasa ngelak atau lemot. Jadi di sini teman-teman harus mengaktifkan yang 6 GB seperti itu ya. Jadi pada intinya memang RAM HP itu adalah 6 GB. HP saya itu RAM-nya 6 GB, tapi memang defaultnya dari pabrik itu di setting ke 4 GB. Jadi bagi teman-teman kalau 4 GB itu kurang, bisa kita up atau kita naikkan ke 6 GB seperti itu ya kira-kira. Makanya di sini ada tulisan RAM Plus menggunakan ruang penyimpanan ponsel Anda untuk menyediakan memori virtual. Pilih lebih banyak memori virtual untuk memungkinkan lebih banyak aplikasi untuk tetap terbuka di latar belakang. Jadi, bagi teman-teman yang mungkin HP-nya ngelag atau lemot khususnya HP Samsung ya teman-teman kalian bisa cek di pengaturan seperti ini, dan kalau misalnya nanti ada tulisannya RAM Plus, teman-teman bisa menambahkan RAM kalian dari 4GB ke 6GB karena pada dasarnya settingan default dari pabriknya itu biasanya 4GB seperti itu ya teman-teman dan apabila kalian sudah menentukan pilihan RAMnya, seperti contoh 6GB seperti berikut ini, maka nantinya akan muncul notif mulai ulang ponsel atau mulai ulang sekarang HP kalian jadi nanti otomatis HP-nya itu akan langsung restart sendiri ya, teman-teman. Tapi di sini karena menurut saya RAM 4 GB aja sudah cukup di HP ini, jadi saya tidak akan mengotak-atiknya seperti itu ya. Oke, teman-teman, itu dia video tutorial singkat kali ini, yaitu bagaimana cara untuk menambahkan RAM di HP Samsung ya, teman-teman, tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan jangan lupa untuk menekan tombol like.